Halo, welcome back to my YouTube channel Hana Resila. Sekarang aku lagi ada di luar rumah karena dari kemarin tuh Launa rewel banget karena udah lama banget gak ke taman kan semenjak kita dikarantina di rumah aja udah dari bulan apa ya? Maret kayaknya ya akhir Maret atau pertengahan Maret itu. Kita cuma di rumah aja, dan dia tuh sekarang udah rewel banget ya udah aku coba ajak dia keluar, karena aku penasaran apakah Taman-taman yang ada di sekitar rumahku, yang deket-deket ini, yang biasa kita kunjungin itu udah Bisa nggak dipakai lagi untuk kita aktivitas gitu Buat main-main gitu, tapi ternyata zong guys Zong zong zong Karena ini ayunannya juga masih digantungin kayak gitu Belum bisa dimainin Ternyata aktivitas normal kita E, Bermain-main di taman masih belum bisa kita jalanin yaudah yuk kita muter-muter aja ya. udah bawa air minumnya. Jangan lupa tetap pakai masker ya. Kalau kalau misalnya kita lagi bercengkrama dengan orang, ayo Una Una mau main apa? Gak ada apa-apa di sini. Coba kita ke kantinnya yuk. Kita ke kantinnya yuk. Kali aja udah buka apa belum yuk? Kita coba ya. Una jangan sedih ya. Gak apa-apa ya. Yuk. Ini, ibu-ibu senamnya juga gak ada dong. Biasanya, kan di sini kalau Sabtu Minggu kan ada yang senam kan? Ya, kantinnya juga kosong. Lihat tuh, kantinnya juga belum ada yang jualan, kayaknya emang belum bisa dibuka buat umum deh. Untung kita kemana-mana selalu bawa botol minum karena... Kantinnya juga belum dibuka, terus di sana ada kayak semacam satpol PP atau penjaga lingkungan gitu, mungkin belum boleh ya aktivitas di sini ya. Ya, jadi kita kesini ya udah deh cuci mata aja. Masih ada sih beberapa family yang datang kesini, mungkin juga pengen ngajak anaknya untuk keluar rumah lagi, karena kan pasti suntuk juga kan anak kecil kayak gini. Jadi kita yaudah jalan-jalan taman aja lihat-lihat sungai, kisada nih. Ya beternya sih ya dibanding sebelumnya tamannya tuh jadi kelihatan lebih bersih aja sih. Gak ada sampah plastik satupun yang berserakan tuh nggak ada. Itu positifnya mungkin ya memang selama proses karantina kemarin tuh kita disuruh introspeksi ya untuk supaya bisa lebih menjaga lingkungan, terus e, bumi ini juga butuh waktu untuk istirahat dan benerin, memulihkan dirinya lagi dari aktivitas manusia yang biasanya merusak lingkungan karena biasanya kan di sini juga ramai banget, terus banyak banget sampah. Cuman sekarang ini aku lihat hampir nggak ada sampah yang e, berjatuhan di jalan enak ya tapi enak happy kan iya tapi gak ada mainan gak ada mainan emang gak bisa main <laughs> gak usah sedih ya yang penting kita kan jalan-jalan keluar ya Bisa main-mainan ya? Iya Una cuma bisa lihat-lihat pohon ya? Iya apa-apa kita menghirup udara segar ya, nah, ya Apa itu? itu, itu banteng, banteng. Iya Itu gambar orang harus buang sampah pada tempatnya Gak boleh buang sampah sembarangan Una Kan tamannya kosong Sepi Gak ada mainan Una gak sedih kan? nggak sedih kan enggak enggak una enggak sedih Alhamdulillah tapi nanti kita main ke mana ya ke mall aja yuk kita makan nanti mama beliin es krim mallnya udah buka belum ya nggak tahu deh coba deh nanti kita cek ya mallnya yang deket sini tang city mall udah buka atau belum karena aku emang bener-bener belum update nanti kita coba lihat cek kalau udah buka coba kita kesana nanti beli es krim buat una ya ya iya. jangan sedih dong kok ianya gitu, kok cemberut ya udah deh, oke, okay. sekarang kita langsung mau langsung gak ke mal? langsung. langsung ya udah kita langsung ke mal aja. ternyata malnya sudah buka ya sayang. anaknya mana anaknya? eh hey. Molnya sudah buka. Ini kita mau ke atas. Senyum dong, senyum, senyum, senyum nggak kelihatan. Una senyum, Una senyum. Padahal nggak bisa senyum guys, senyum pun nggak kelihatan karena kita tetap pakai masker dan di depan tadi udah ada disediain kayak buat cuci tangan gitu. Ya nggak jadi guys. Kita nggak jadi masuk, karena nggak boleh. Jadi syaratnya itu, anak di bawah umur 5 tahun itu nggak boleh masuk. Ya ini buat kesehatan kita juga, mungkin kalau anak yang di bawah umur, mungkin akan lebih rentan ketular penyakit. Jadi kita nggak boleh masuk. Ya, nggak jadi. Ya, yeah, nggak jadi. Nggak boleh main, Una. kasihan banget. itu turun lagi. Ya. Yeah. Nggak jadi deh. Kita kemana dong? Pulang belum bisa jalan-jalan. Beli makan itu apa Maka kali? Boleh nggak ya? Nanti nggak boleh masuk lagi ya. Una nggak boleh masuk ke mall karena Una umurnya masih empat tahun. Bolehnya kalau udah usia 5 tahun gimana dong, Pak? Ya udah sekarang kita mau cap, kita mau cabut, mau cabut nggak tahu kemana, nyari tempat buat nongkrong yang ada es krim es krimnya paling, biar Launa bisa happy lah. Kasihan anak mama. Jadi peraturannya lebih diperketat sekarang ya karena koronca aduh muka gue berminyak keringetan ngap saya mau donor darah nggak oh dia pakai listrik tuh lagi ngecas taksinya itu listrik ya yeah, keren iya ada kucing sama anaknya kasihan tuh lupa bawa makan lagi ya udah deh, semoga mereka sehat ya. Setelah tadi kita seharian, muter-muter, nyari taman. Tamannya belum pada buka. Terus kita ke mall. Tapi di mall juga kita belum bisa masuk. Anak kecil di bawah umur 5 tahun tuh belum boleh masuk mall di sini, di Tang City ya. di mall Tangerang Jadi kita akhirnya ke salah satu restoran cepat saji cuma buat beli es krim. Es krim unang karena kita nggak tahu mau nongkrong di mana. Jadi... Dan Tuna tuh pengen banget tadi udah kita janjiin beli es krim ya udah. Kita nongkrong sih deh beli es krim buat Tuna. Tuna hmm. sedih gak? Sedih gak? Nah. Udah happy kan beli es krim? Gak apa-apa ya. Ya. Oke selamat menikmati era new normal kalian. Semoga kalian juga bisa hidup kita kembali, jangan lupa selalu pakai masker bawa hand sanitizer dan jaga kegisian kalian oke, okay. see you.